halo halo semuanya sobat prakerja apa kabarnya uh, salam juga buat teman-teman yang nonton di uh, channel youtube nya prakerja ya halo halo saya masuk youtube oke okay, uh, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat prakerja yang ketiga boleh uh, mana tepuk tangannya buat prakerja terima okay, kasih perkenalkan uh, saya Riza Fahmi uh, yang akan memandu dua sesi pamungkas kita Sore hari ini langsung aja diskusi ketiga kita adalah tentang platform yang user friendly ataupun yang ramah pengguna. Nah, saya akan undang narasumber-narasumber uh, yang oke okay banget ya. Kita akan uh, langsung aja uh, memanggil narasumbernya. Yang pertama ada Bapak Setiaji, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Silakan. Kemudian ada Mas Boris Hasian, Senior Vice President, Head of Design and Research, Ijarabek. Lalu juga ada Mas Irfan Maulana, Software Development Engineer, Sayurbox. Dan terakhir ada Mas Hengki Siombing, Direktur Operasi Prakerja. Oh, Pertangan dong, ini idola semua ini ya.